Nah kalau ngomongin soal hambatan nih bang, itu hmm. bang J kan punya kemampuan berbeda dalam penglihatan gitu ya. Hmm. Ah, tantangan, hambatan dan tantangannya apa selama stand up medianya kira-kira yang selama ini dihadapi oleh bang? Nah building building engagement ini secara non visual, kalau jujur aku ngerasa memang agak sulit di awal gitu, tetapi lama-lama ketemu juga bahwa oh akhirnya tidak perlu visual juga bisa kok kita melakukan melakukan engagement aku kalau ngeriving gitu ya misalnya misalnya saya lagi mau naik panggung nih terus Mas Andi nonton nih biasanya sebelum naik panggung saya ngomong gitu kan apa saya tanya ke, ke teman saya eh ada yang aneh nggak penonton gitu kan oh tuh tuh ada tuh ternyata dia nunjuknya ke Mas Andi gitu kan dia bajunya atasnya orangnya, bawahnya biru gitu kan ketika saya naik ke atas Mas baru pulang 17-an, baju rame amat gitu kayak iya iya iya Misalnya, oh, iya. misalnya seperti itu nah itu memang tantangan-tantangannya gitu ya. Terus kadang-kadang hmm. kayak kita melontarkan sesuatu ke penonton terus penontonnya enggak ngeh gitu. Ini sebenarnya lu ngomong sama siapa ya. gitu. Kalau kadang-kadang ya. karena dalam stand up ada ada dialog bukan dialog sih sebenarnya ya itu tadi engagement dengan penonton gitu. Tapi ketika saya ngomong gitu kan pandangan saya yang ngarah ke penonton, penonton bingung lu ngomong sama siapa. Terus aku hmm. yang tertawa aja, iya lu lu lu yang liatin gue lu gitu. Nah itu malah jadi jadi ini juga jadi jadi nilai lebih juga gitu. Nah, sekarang rata-rata penonton aku yang memang udah tahu stand up aku, mereka malah lebih responsif gitu kalau kalau menonton aku, ya udah eh, mulai terbentuklah engagement itu Mantap-mantap, gitu. Pak. Mantap, hmm. Oke. Itu ya. Berarti ini juga gambaran buat teman-teman yang pengen eh, memulai stand up Terutama ya. teman-teman netra ya, ya Jadi kita juga mesti tahu hambatan dan tangannya apa dulu Biar bisa mempersiapkan gitu Tadi kayaknya belum uh, dijelaskan secara detail ya Bang Terkait dengan stand up komedi sebagai ruang uh, Atau alat untuk mengkampanyekan isu difabel mm -hmm. Nah mungkin mm -hmm. gimana nih menurut Bang Jack sendiri Selama ini kan banyak nih ruang-ruang yang uh, bisa digunakan Untuk mengkampanyekan uh, isu Nah Kemudian mm -hmm. Bang Jack bilang bahwa stand up pun punya potensi besar untuk itu, gitu, namun sebaliknya gimana? ya memang memang banyak yang kita bisa sampaikan ya artinya bisa gini bisa dalam stand itu gua mensiarkan apa itu disabilitas kepada masyarakat bisa gua mempromosikan inklusi apa itu inklusi bagaimana masyarakat apa namanya bagaimana penonton gue supaya bisa lebih inklusif terhadap orang dengan disabilitas bisa juga gua melempar kritik kepada aktivis disabilitas sendiri gitu teman-teman aktivis misalnya hmm. ya. e, ada ada bit gua juga yang yang tentang organisasi disabilitas nah ini tantangannya e, luar biasa karena orang kan nggak tahu dengan beda kalau gini kalau misalnya gua bikin bit tentang parpol hmm. orang kan udah tahu ya kecuali kalau gue ngomongin partai pembantu memblese indonesia orang nggak tahu gitu. tapi kalau kalau gue ngomongin partai lima partai besar di Indonesia orang kan udah pada tahu jadi punchline gue lebih relate dengan mereka nah tapi hmm. kalau gue ngomongin misalnya gue ngomongin sigap gitu kan gue mau bikin hmm. mau bikin apa namanya mau bikin kritik terhadap terhadap uh, sigap tapi orang belum tahu sigap itu siapa Gitu kan nah ini hmm. Hmm. ini justru menjadi menjadi tantangan lagi bagaimana gue akhirnya mempromosikan juga dulu gitu kan bahwa ada organisasi namanya Sigap di Jogja bla bla bla bla bla gitu kan Jadi orang tahu, oh ternyata ada ya gitu. Habis itu baru patch nya adalah kritiknya seperti apa gitu. Jadi memang ininya luas sekali tergantung kita mau main di mana. Apakah kita mau main di daily living activity kita misalnya, jadi sehari-hari kalau apa, kehidupan kita seperti apa atau kita mau ngomongin bahkan kalau mau yang berat yang ngomongin undang-undangnya atau ngomongin regulasinya, hmm. ngomongin korupsinya gitu ya misalnya. Hmm. Itu semua bisa bisa dijadiin materi stand up dan itu bisa menjadi satu hal yang efektif. Hmm. Jarang orang menghadapi suatu persoalan itu dijawab dengan ketawa ya Bang? Jarang <laughs> banget dan sekarang ini. Sekarang ini lagi susah banget, kalau menurut gue juga Karena apa orang berasensi uh. sensitif. <laughs> yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya Tersinggung, dikit-dikit tersinggung gitu Dikit-dikit <laughs> tersinggung ya bang Iya benar benar. Apalagi, uh. ya, gue harus, gua harus akuin juga gitu ya Bahwa teman-teman disabilitas juga banyak yang terlalu sensitif juga Begitu ada kejadian, langsung diskriminatif gitu kan Ada kejadian uh. ini diskriminatif, padahal mungkin orangnya nggak <laughs> tahu gitu salah <laughs> emang keliru aja gitu dia emang ada uh, emang salah emang salah tapi masuk karena belum paham gitu ya bang belum paham aja gitu <laughs> tapi kalau kalau uh, di apa namanya diserang kayak gitu kan orang jadi kapok juga ah udah besok gua nggak mau main lagi om oh, disabilitas kemarin bulu gua <laughs> <laughs> malah menjauh ya bang malah menjauh jadi ya, nggak <laughs> mau kolaborasi jadinya mm -hmm. yeah. ah oke okay, bang Mm -hmm. nah sekarang ngomongin soal objek komedi mm -hmm. uh, di luar materi yang sudah sudah disampaikan bang Jack mm -hmm. uh, ada kan komedi-komedi juga yang uh, dia gimmick gitu terus kemudian uh, menggunakan difabilitas untuk sebenarnya mm -hmm. dia bukan difabilitas di, tapi menggunakan difabilitas untuk membuat orang ketawa. nah menurut Betul. bang Jack pendapatnya gimana sebagai materi nah, objek komedi gitu ya yeah. Artinya gini, kalau misalnya kita, mem, ini pribadi gue ya, kalau misalnya hmm. kita menertawakan mentargetkan kepada objeknya, individunya, nah ini yang mungkin bisa jadi keliru. Hmm. Eh, karena balik lagi, kalau kita bicara stand up comedy, kita balik lagi kepada apa sih yang kita mau bela di situ sebenarnya. Apakah kita mau membela, apa? Eh, bahwa orang dengan disabilitas punya hak. Apakah kita mau membela misalnya individu dengan disabilitas itu jadi individu dengan disabilitas itu nggak boleh sensi, misalnya seperti itu. Nah, jadi konsep kita harus, pertama itu harus jelas. Apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita bela, dan yang paling penting learningnya dari jokes kita itu apa. Hmm. Gitu pesan pentingnya gitu. Pesan ya? pentingnya pesan apa? Jadi oh. gini, saya kasih contoh. Misalnya saya menceritakan tuna netra yang nabrak tiang, misalnya gitu. Hmm. Buat orang itu lucu, gitu kan. Hmm. Tapi buat kelompok tertentu, mungkin itu, itu kan musibah. Kenapa hmm. apa namanya? Kenapa ditertawakan? Gitu. Nah, hmm. tapi dari cerita gue mengenai tuna netra nabrak tiang itu. Sebenarnya bukan tunanetra -tuna nabrak tiangnya yang mau mau ditertawakan, hmm. tapi penyebab dia nabrak tiang yang mau ditertawakan, misalnya itu. Hmm. Hmm. Kayak misalnya, ini eh, gue kasih satu bit lagi di, di, di YouTube gue ada sih, nanti bisa Aya. dilihat. Kayak misalnya wow. masang guiding block, dulu masang hmm. guiding, block, bl bl bl guiding block salah, gitu kan. Ada pohon, guiding blocknya melingkarin pohon terus ada pohon satu lagi guiding block yang melingkarin pohon terus ada ada guiding block yang menghubungkan antara satu pohon dengan pohon yang lain. ya tunanetra jadi muter-muter semua kan disitu kan. <laughs> gitu. Nah ketika ketika saya bilang tunanetra muter-muter semua disitu kalau orang fokusnya hanya kepada tunanetra muter-muter eh, orang akan bilang wah kamu menghina tunanetra seakan-akan tunanetra nggak apa namanya nggak tahu arah seakan-akan tunanetra nggak eh, tidak bodoh gitu kan kayaknya goblok hmm. banget kok udah muter di guiding block masa dia nggak nyadar gitu nah sebenarnya bukan itu yang kita tertawakan tetapi kondisi dimana karena guiding block itu salah masangnya itu yang sebenarnya kita momen yang yang kita ketawa gara-gara itu gitu loh orang, Betul -betul orang bakal jadi orang bakal jadi bingung gitu. itu yang yang sebenarnya tricky kalau aku bilang memang memang uh, memang sangat-sangat tricky ketika kita mengemas sebuah ini sebuah uh, jokes dalam stand-up menurutku kalau kita mental mentertawakan situasinya itu masih enggak apa-apa tapi hmm. kalau kita ment mentertawakan objeknya sebagai apa namanya sebagai sebuah kelucuan nah itu yang yang teman-teman harus sangat berhati-hati aku mungkin narik lagi kasus yang terakhir ya yang dibuat oleh salah satu channel YouTube yang dia katanya sih sosial eksperimen, terus ada orang yang tidak bisa bicara berusaha untuk libaran, gitu kan. Nah, tapi yang dilucukan adalah ketika momen di mana si orangnya ini dia pura-pura gagu, terus dia yang gitu Nah, momen yang dilucukan tuh UA-UA-nya gitu loh. Bukan misalnya bagaimana bagaimana mereka berdua misalnya ber, berkomunikasi gitu, berusaha untuk berkomunikasi, misalnya gitu ya, kalau kalau si lawan bicaranya dia nggak oh nih nggak bisa bicara, terus dia nyari nyari kertas dan pulpen, tapi dengan muka yang panik, nah itu kan sebenarnya sesuatu yang lucu gitu loh, artinya kita ngelihat, wah ada usaha dari orang untuk melakukan itu, tapi karena dia panik, jadi mukanya lucu gitu kan, misalnya seperti itu, nah ini yang teman-teman tuh harus benar-benar mengerti di luar sana gitu bahwa bahwa bukan berarti kita eksklusif tidak boleh ditertawakan kalau aku pikir eh, ini kutipan dari Pak De Indro nih yang aku pakai bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menertawakan dirinya sendiri gitu nah tetapi masa bagian mana yang harus kita tertawakan dan bagaimana bagian mana yang harus kita kita ketahui kita apa ya istilahnya ada tepuk selironya nah itu yang harus benar-benar kita pahamin. kira-kira Penjelasan Bang Jack itu jadi bisa menggambarkan kita ya untuk uh, lebih apa namanya nggak terlalu sensitif lah dengan apa namanya komedi-komedi yang ada gitu ya. Iya betul. Di satu sisi mungkin karena orang yang mau mengkomedian itu belum paham tentang disabilitas. Di satu sisi juga dia tidak tahu persoalan uh, sebenarnya perlu ditonjolkan saat saat berkomedi. Terakhir nih Bang tips buat teman temen yang punya minat punya passion di stand up komedi gitu kira-kira gimana sih proses selama Bang Jack melakukan stand-up komedi dari awal mungkin membuat scriptnya atau dan lain-lain kayak gitu cerita mm -hmm. Bang dan ngasih tips buat temen-temen gitu agar lebih siap Oke okay. yeah. kalau gue selalu mulai dengan tiga hal ya. yang pertama adalah kita tentuin dulu kita mau ngomong-ngomong ngomong apa dan saran saya adalah mulai dengan apa yang ada di sekitar kita jadi kalau kita bicara keresahan, kita ngomong sekitar kita aja dulu, gitu. Sebagai individu, sekitar kita ada apa sih? Misalnya kita punya teman yang terlalu care, gitu kan. Jadi lebay, gitu. Begitu kita mau berdiri, oh, jangan, jangan, jangan biar, biar, biar, gitu kan. Atau, atau begitu kita uh, mau makan, ntar, ntar, gue siapin, gue siapin, gitu kan. Itu satu hal yang, apa namanya, yang sudah sebenarnya bisa diangkat dan dan realita gitu jadi berangkat dari realita yang ada di sekitar kita nggak usah mikirin uh, advokasi secara undang-undang atau mau kritik uh, dulu atau mau dark jokes dulu jangan dulu kalau uh, ya. aku pikir itu aja dulu uh, identifikasi apa hal di sekitar kita yang membuat kita uh, apa yang membuat kondisi itu menjadi menjadi lucu nah yang kedua adalah nulis nulis itu mesti rajin mau bentuknya gimana mau bentuknya braille mau bentuknya ketikan mau bentuknya mind mapping mau bentuknya gambar hmm. itu enggak, enggak masalah yang penting apa yang mau kita sampaikan itu tertuang dulu di atas kertas dengan gaya kita masing-masing kalau misalnya mampunya juga saya mampunya di record gitu ya artinya apa ada dokumentasinya supaya kita bisa lebih rapih nyampahin pesan-pesan kita tuh apa istilahnya kalau dalam sadap komedi itu kita buat set list set list yang, yang rapi gitu jadi mau ngomong apa, satu, apa, dua, apa, tiga, apa, empat, lima, apa. Mulai dari tadi hal-hal yang ada di, di sekitar kita. Nah nanti kalau udah tahu apa yang mau disampaikan, udah kita tulis, baru disitu belajar delivery -nya. Nah delivery ini kalau di kita, di stand-up comedy, itu ada komunitasnya. E, Jogja misalnya, aku nggak tahu kalau nggak salah tiap hari Rabu ada di... Coba googling aja deh apa stand-up comedy, stand-up Indo. Stand Up Indo Jogja. Stand Up Indo. Ah, biasanya keywordnya itu. Jadi kalau teman-teman nonton dimanapun teman-teman berada, coba googlingnya itu adalah Stand Up Indo, lalu kotanya masing-masing. Jadi kayak misalnya Stand Up Indo Malang, Stand Up Indo Medan, Stand Up Indo hmm. Aceh, Stand Up Indo Jogja, Stand Up Indo Jakarta itu. Hmm. Kayaknya Jakarta doang deh yang punya. Sepertinya ya, sepertinya Jakarta doang yang punya lima komunitas stand up. Karena di situ kan ada pusat selatan, barat, gitu ya. Kalau nah biasanya yang lain itu adalah kota atau kabupaten kota. di situ teman-teman punya kesempatan uh, open mic namanya open mic itu kita bisa nyobain materi kita hmm. biasanya dikasih waktu sekitar lima menit dan jangan khawatir hmm. kalau tidak lucu uh, hmm. it, itu salah satu proses belajar kita jadi delivery itu satu, satu proses jujur saya juga kadang-kadang datang ke open mic itu saya belum punya materi tapi saya maju aja ke depan gitu karena apa untuk melatih public speaking saya atau justru malah malah karena saya lepas saya cerita gitu kan di atas panggung malah dapat cerita turun dari situ saya tulis kalau kita prosesnya udah bisa dibulak balik ya tapi kalau teman-teman yang baru biar ibaratnya kan bayi gitu ya kalau bayi ya udah belajar belajar merangkak dulu terus nanti belajar jalan baru lari dan lain sebagainya gitu nanti kalau udah jam terbangnya udah tinggi udah bisa di terputar tapi kurang lebih itulah Oke okay, siap bang. Thank you Bang Wah udah banyak nih ya ilmunya <laughs> dari Bang Jack Oke okay, pertanyaannya sepertinya sudah habis dan kita juga sudah di ujung waktu teman-teman buat teman-teman yang masih uh, penasaran dengan obrolan atau stand-up komedi Bang Jack Uh, hmm. Komen aja nanti di bawah apakah perlu kita ketemu lagi seperti ini ngobrol-ngobrol lagi hmm. kan? Nanti juga saya cantumin channel YouTube-nya Bang Jack di deskripsi dan uh, di atas sini Oke, okay, terima hmm. Bang Jack Siap. sudah mau mampir di channel Solider. Siap. Jangan lupa juga subscribe dan hmm. aktifin loncengnya